bahkan <laughs> ini ambil nungguin orang ambil live daripada jenuh guys kalau c liburan c liburnya cuma berdiri di jembatan mongkok eh di jembatan di bawah jembatan mongkok exit B guys ambil niat lihat orang Jackie dot, <laughs> dot, orangnya enggak tahu siapa nanti yang terlihat di sini. Ada yang lihat, ada yang lewat. Kalau hari biasa gak sepi guys. Kalau hari Minggu atau tanggal merah pasti ramai. Ini siapa yang lewat sini, bisa cek besok. <laughs> siapa yang mau lihat sini. Lipur kemana tuh? Sini. Sini. <laughs> di sini. Jadi penghuni jembatan. woy udah temanku kalian minta ayo dia orang belum datang juga temanku kok dari Junwan. Iya, 2.00. Dia nya juga jam 12 tapi masih di itu di Sapur. Dari Junwan mah. Ayo ditunggu di mana? Tadi ya tadi Masih, masa udah pergi? Iya kok juga. Oh tapi harusnya satu hari itu harus ada harus merasakan kopi gitu cekidot cek, idot, cek. cek idot. tuh banyak. sini Aku kira tadi janji Pada sarapan guys Kopinya minta di siapa? Kopi. Di mana? KC Kopi. Dua. Dua. Hah? Kopi susu mau enggak, c? Kopi susu. Ingat kopi ada enggak? lihat ya, tuh orang cantik. Orang lewat, tuh, dengan tanganku. Eh, aku eh, seng, uh, jangan komentar. Nah, aku live karena aku live <laughs> ini. Orang mau lihat orang, ya punya. Lu kosong, orang ini gini. Nomor 1. di mana? Dunia di mana? Okay. <SILENCIO> Siapa yo? Siapa itu? ketangkep basah siapa? lagi <laughs> hari ini. Menduda. Ada yang lewat. Oh, di beber, di Boleh, boleh Iya, sebentar mau beber na Mana lagi. Cukup. Cukup. Ayo, situ barangnya. Tuguk. Tuguk. Tuguk. Tuguk aja. Cukup, Mau es apa? Esmu ya entuk? Iya saya duduk, ah. saya terus mau ngopi, gorengan, nggak mau sarapan makan nasi, enggak, udah <tuk> M, ini. ini mau gorengan, udah duduk, duduk. duduk duduk duduk duduk panas aku gak geser besar kagak besar jukampor terus TikTok deh Oke Sotaki. mau berak mau duduk baru beres ngopi-ngopi <tuk> <tuk> aku nah, guys Assalamualaikum.